Pemprov DKI Jakarta menelusuri pembayaran pajak yang dilakukan Hollywings. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Reza Patria mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut usai izin usaha 12 outlet Hollywings dicabut. Itu juga pajak menjadi perhatian yang sudah kita rapatkan. Nanti dari Bapenda dan juga Dinas Pariakraf dan lain-lain itu sudah melakukan koordinasi rapat-rapat Menginventarisir kembali Kata Risa di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 29 Juni 2022 Risa menduga ada potensi restoran ataupun unit usaha membayar pajak tidak sesuai dengan perizinan Misalnya memberikan suguhan hiburan namun hanya membayar izin restoran semata. Itu kan beda pajak antara restoran dengan hiburan malam. Nah, kadang-kadang ada yang suka nakal menyiasati izinnya restoran, tahu-tahu yang di dalamnya ada live musik sebagainya. Itu juga menjadi perhatiannya ujarnya. Satpol PP DKI Jakarta telah menyegel 12 outlet Hollings di wilayahnya. Penyegelan dilakukan menyusul dicabutnya izin usaha di outlet Hollings Jakarta. Penyegelan 12 outlet Hollings dilakukan berdasarkan Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dan Pergub DKI Jakarta nomor 18 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Usaha Pariwisata dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor E0535-PW0102 garing Tanggal 27 Juni 2022 Perihal Rekomendasi pencabutan nomor Induk Usaha atau NIB Dan rekomendasi penutupan tempat usaha Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian surat, ini ada lagi suratnya, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, ada juga ini kawan, penutupan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan Pemprov DKI Jakarta terkait Kasus promosi minuman keras yang menyinggung Sarah dengan memberikan minuman gratis khusus bagi masyarakat yang bernama Muhammad dan Maria. Setelah promosi tersebut ramai, Pemprov DKI melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai izin penjualan minuman keras di tempat yang ternyata tidak dimiliki oleh Holy Wings. Berikut ini ke-12 gerai Holy Wings di Jakarta yang dicabut izin operasionalnya: 1 Holy Wings yang berada di Kelurahan Tanjung Dureng Utara, 2 Holy Wings Kalideras, 3 Holy Wings di Kelapa Gading Barat, 4 Tiger, 5 Dragon, 6 Holy Wings Peak, 7 Holy Wings Reserve Senayan, 8 Holy Wings Epicentrum, 9. Holy Mega Kuningan 10 Garison 11 Holy Wings Guna Warman dan 12 Fandetta Gatsu Ah jadi demikian kawan ini ya Oh sudah mulai ya inilah akibatnya kalau bermain-main ya dengan Sarah ya, ini, ini akibatnya kalau tidak tahu aturan, kalau hanya sekedar, ya, bisnis. Ini sekedar bisnis, akhirnya ada 12, selesai lah sudah ini Heluhij, Sudah dicabut izinnya. Walaupun ada informasi, ada kurang lebih di situ 3.000 karya, uang katanya. Sum, eh, 2850 muslim eh ada yang bilang begitu jadi ada 3000 karyawan kehilangan pekerjaan 2850 nya muslim bukan masalah itunya kawan kalau sudah tahu di situ ada 2850 muslim eh jangan main-main Sarah ya untungnya 2850 2.850 muslim ini tidak memberontak kepada kalian iya kan Bang yang terdampak ini kemana-mana bukan hanya muslim yang jadi karyawan di hulis tapi di luar itu malah eh kenapa harus harus nama pakai nama muhammad sama maria di anu itu di label botol itu kenapa Nah, ini kan Mancinsal. Nah, ini sudah di proses hukum kan, sedang proses hukum. Kenapa tidak pakai nama-nama yang lain yang tidak ada hubungannya dengan agama? Bertikang sengaja mungkin coba-coba ini cari gara-gara. Nah, kau dapatlah ini gara-garanya ini. Kau dapat ya. The cost. Ya ini tidak boleh sama memang yang begini. Siapapun Holy Wings, ya tidak ada yang boleh lindungi ini Holy Wings yang begini-begini ya, berbisnis-bisnis yang benar Bisnis yang baik, cari makan, cari uang yang benar Jangan ya, cari masalah Ya, inilah yang merusak persatuan Indonesia Inilah yang merusak ketentraman Inilah yang mengobok-obok Ya, kerukunan antar umat beragama Ya, ini yang begini-begini kalau eh, perlu diampuni Yang begini-begini kalau saya Ini sangat-sangat fatal Ini kalau diampuni Yang lain akan berbuat yang sama Berbagai cara saya lihat ini Untuk membuat geribut bangsa ini Berbagai kelompok Melakukan cara-cara yang tidak baik nah, Ini efeknya nah, Kalau bisa itu semua Manajer-manajer itu di Periksa semua begitu-begitu Masa iya harus pakai nama Muhammad, nama Maria di labelnya itu. Kenapa tidak pakai yang lain? Ya, ini harus diselesaikan betul. Tidak boleh di negara katanya Pancasila ini selalu tidak Pancasila, Pancasila, Pancasila, tapi tidak paham apa isinya Pancasila, tidak paham apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dengan melabeli nama Muhammad dan Maria yang mengandung unsur sara. Ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai luruh Pancasila. Dan bisa jadi kalian-kalian yang sering terap Pancasila inilah. Tapi tidak paham. Apa itu Pancasila? Ini saja kawan. Bagikan videonya.